Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ratusan gugusan pulau tropis dengan panorama alam yang sangat indah karena keindahan alam yang luar biasa beberapa pulau di Indonesia bahkan disebut-sebut sebagai serpihan surga yang jatuh ke bumi Perpaduan apik antara hutan hijau yang asri dan panorama pesisir pantai pulau-pulau berikut akan tampak sangat mempesona setiap mata yang memandang. Berikut ini pulau-pulau terindah di Indonesia. 1. Pulau Lengkuas Pulau Lengkuas terletak di Provinsi Bangka Belitung dengan pantai dan air laut yang masih bersih. Terdapat sebuah menara mercusuar putih dan batuan granit yang indah untuk menjadi objek fotografi. Dua, pulau Weh Pulau Weh merupakan sebuah pulau yang berada di ujung barat wilayah Indonesia Terletak di kota Sabang, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Beberapa destinasi yang dapat dikunjungi di antaranya Pantai Iboici, Pantai Putih Sumur Tiga, Taman Sabang Fair, Goa Sarang, dan Puncak Cotbak Getom 3. Pulau Onrus Pulau Onrus merupakan salah satu pulau yang berlokasi di Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Terdapat beberapa peninggalan bersejarah dari masa kolonialisme Hindia Belanda di Indonesia seperti Menara Pandang, pemakaman Belanda, dan Museum Plaza. 4. Pulau Saparua Pulau Saparua secara administratif masuk dalam kawasan Maluku, berjarak 50 mil dari kota Ambon. Terdapat bangunan bersejarah peninggalan kolonialisme Hindia-Belanda yaitu Benteng Durstede. 5. Pulau Derawan Pulau Derawan beralamat di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Karena keindahan panorama alamnya yang luar biasa, Pulau Derawan dijuluki sebagai nirwana tropis di Kalimantan Timur. Beberapa tempat yang dapat dikunjungi di antaranya adalah Danau Kakaban, Gua Haji Mangku, Danau Labuan Cermin, Pulau Gusung, dan Pulau Maratua. 6. Pulau Misol Pulau Misol merupakan sebuah pulau indah di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Keindahan alam pesisir yang luar biasa sangat cocok untuk snorkeling, scuba diving, berjemur, dan berkeliling dengan perahu. Beberapa desa adat di Pulau Misol yang memiliki adat budaya unik juga dapat dikunjungi wisatawan. Itulah pulau-pulau terindah di Indonesia, Terima kasih sudah mampir, jangan lupa like, komen dan subscribe, sampai jumpa lagi